Siapakah yang ditemukan oleh yodongpil Pil di bawah air mancur Hera Palace? Setelah episode 4 drama *Penthouse* Season 3 tayang, banyak sekali perdebatan yang terjadi di antara para penggemar, seperti Sok Kyung yang ternyata adalah anak kandung Sim Suryon. Namun, yang paling memunculkan perdebatan adalah ending dari episode 4. Ending dari episode 4 menunjukkan ketika yodongpil Pil menghancurkan pondasi air mancur Hera Palace untuk mencari mayat Kim Miso. Hal itu dia lakukan untuk membalas dendam pada Jo Dante yang telah membuatnya masuk penjara selama enam tahun. Namun dia dikejutkan oleh mayat seorang wanita yang masih segar. Jo Dante pun muncul dan tertawa setelah melihat Yeo Pil terkejut karena penemuan mayat wanita itu. Apakah wanita itu adalah Kim Misok atau orang lain? Melihat kondisi mayat wanita itu yang masih segar. Kecil kemungkinan wanita itu adalah Kim Misok kecuali Yodong Pil mengawetkannya terlebih dahulu sebelum menanamnya di sana. Terlebih melihat ekspresi Yodong Pil yang sangat terkejut melihat mayat itu, seolah-olah menandakan jika itu di luar dugaannya. Seharusnya Yodong Pil tidak sekaget itu jika mayat yang ia temukan adalah Kim Misok. Terlebih pakaian yang dipakai oleh wanita itu sangat berbeda dengan pakaian yang Kim Misok kenakan enam tahun lalu. Lalu siapa wanita itu sebenarnya? Jika dilihat dari episode 4 ada kemungkinan mayat wanita itu adalah Nona Jin atau Oh Yun Hee. Nona Jin memiliki masalah dengan Jo Dan;te dan pada episode 4 anak buah Jo Dan;te membawanya pergi dan menutup kepalanya dengan kain hitam. Kemungkinan Nona Jin dihilangkan nyawanya dan ditanam di bawah air mancur Hera Palace. Sementara Oh Yun Hee sudah jelas karena Oh Yun Hee mengetahui rahasia besar Jo Dan;te terkait anak kembar Sim Suryon. Dan jika dilihat dari pakaian yang dipakai mayat itu terlihat sangat mirip dengan pakaian yang dikenakan Oh Yun-hee. Lalu, apakah mayat wanita itu adalah Oh Yun-hee? Sepertinya mayat wanita itu memang sengaja ditaruh oleh Jo Dante yang telah mengetahui rencana Yeo Dong-pil untuk membongkar kejahatan Jo Dante di masa lalu. Jo Dante sebenarnya baru mengetahui jika mayat Kim Misok ditanam di bawah air mancur Hera Palace oleh Yeo Dong-pil. Hal itu terbukti ketika Jo Dan;te menerima laporan terkait Yeo Dong Pil yang merusak air mancur Hera Palace dan Oh Yun Hee yang menemukan fakta tersebut di pertengahan episode 4, jadi mayat wanita itu dijadikan kejutan sekaligus ancaman untuk Yeo Dong Pil agar tidak macam-macam dengan Jo Dan;te. Banyak yang berspekulasi jika Yeo Dong Pil mencari jenazah Kim Misok yang dia sembunyikan enam tahun lalu. Namun jika diingat lagi sepertinya yang Yodong Pil cari adalah flash disk yang berisi bukti kejahatan Jo dan Tae yang dibawa oleh Kim Misok ketika dia meninggal. Dan jika dilihat lebih teliti lagi di bawah air mancur Hera itu ada dua mayat, yang satu adalah mayat wanita yang masih segar dan satunya lagi mayat yang telah membusuk. Jadi kemungkinan mayat yang membusuk itu adalah Kim Misok, sementara mayat wanita yang masih segar adalah Oh Yun Hee karena dilihat dari pakaiannya terlihat seperti dia namun tidak menutup kemungkinan wanita itu mungkin orang lain yang mengetahui kejahatan Jo dan T di masa lalu. Yang pasti Jo dan T adalah dalang dari semua kebusukan yang terjadi di Hera Palace. Bagaimana menurut kalian? Siapakah yang sebenarnya ditemukan Yodong Pil? Apakah Oh Hyun Hee, Nonah Jin, atau memang benar Kim Misok?